Fellowship sebenarnya menurut saya pribadi bagus sih, terutama yang enggak punya background IT gitu. Kalau di Ikhra lumayan tuh ada mentornya kan bener-bener ngebimbing kita, uh, mentornya udah pengalaman, udah tahu di dunia kerja tuh kayak gimana. Jadi ya udah kebayang bakalan seperti apa nanti. Saya Fregi Firdaus, uh, background saya tuh petroleum engineer Dari dulu belum familiar banget Ya mungkin kalau jadi data analis, menganalisa data Udah biasa ya maksudnya di, sesuai dengan kebutuhan korporat lah ya Cuman kalau benar-benar data science kayaknya belum sih Ya baru ini aja Alasan ikut fellowship ya Kebetulan saya itu uh, Tahun 2008, 2018, saya tuh kecelakaan, saya kecelakaan motor sempat rehab agak lama sih ya, enam bulan lebih lah sampai recovery lagi ya situasi di kantor juga lagi nggak bagus, maksudnya efisiensi juga sih di perusahaan migas itu kebetulan saya dapat info dari teman saya tentang ikra velosip satu minggu sebelum tutup tuh. Jadi saya coba cari informasi. Saya lihat trennya bagus nih data uh, bergerak di bidang data. Trend kedepannya bakalan bagus. Ya saya pikir kenapa nggak saya coba gitu. Saya konsultasi sama istri saya. Ya udah oke. Okay. Makanya saya coba submit tuh pro untuk yang apa ngerjain project. habis itu ya di interview. Ya udah bisa join. Ya udah saya jalanin aja sih. Fellowship sebenarnya menurut saya pribadi bagus sih, terutama yang nggak punya background IT gitu Ya, dia harus cari pathway-nya kan, berpijaknya dulu Kalau di Ikra lumayan tuh ada mentornya kan bener-bener ngebimbing kita e, Mentornya udah pengalaman, udah tahu di dunia kerja tuh kayak gimana Jadi ya, udah kebayang bakalan seperti apa nanti, jadi bener-bener ngasih jalurnya gitu jadi, kitanya juga nggak bingung dan kita berusaha ya, belajarlah effort kita harus lebih karena saya kan bukan background yang non-IT minimal dengan adanya ikra bisa ngasih jalurnya gitu ngarahin yang benernya gitu untuk bidang data science ya atau data kalau fellowship ini data engineer ya sebenarnya menggabungkan sih nggak cuman saya lihat ini bagus ya maksudnya Trend ke depan itu, e-commerce sudah berkembang data. Itu makin banyak transaksi per hari, banyak nggak bisa di-handle dengan cara tradisional. Makanya sekarang kan ada sistem yang baru, kayak yang file sistem hadup gitu-gitu. Nah, itu ya mungkin trennya akan menunjuk sana. Nah, saya juga terus terang tertarik belajar ini karena e melihat hal-hal yang baru yang kayak gini tuh bakalan berkembang, kalau saya bisa, ya lumayan saya juga bisa menambah edit value buat saya kan, gitu. eh Fellowship yang diajarin, kebetulan saya dapat mentor tuh kan ya bagus, agak yang pinter update teknologi gitu, jadi ngasih tau teknologi-teknologi yang terbaru sekarang tuh kayak gimana, misalnya ya trennya ke depan kayak gimana, terus agak juga yang Ibaratnya, udah beneran pengalaman dan tahu, gitu kan, ke depan untuk inginnya apa uh, di dunia kerja terus seperti apa, gitu. Nah, ha, ya bagus sih, maksudnya, fellowship ini jadi lebih terarah aja sih. Saya makasih sama Iqra, ya bisa ngasih jalan ke saya, terus saya juga bisa belajar hal baru, dan itu prospeknya juga bagus, gitu. Kalau saya bisa belajar itu, gitu. Dan jadi spesialis suatu hari ya semoga saya jadi spesialis ya Semoga Iqra juga berkembang lah Iqra memberi banyak manfaat ke orang lain gitu Terutama yang kayak saya nih Yang istilahnya yang bingung juga gitu Kalau mau mulai karir di bidang data Harus mulai dari mana, berpijak ke mana Ya dengan adanya Iqra bisa menjembatanin kita gitu nah, Saya pikir ya Iqra udah sangat bagus banget sih Punya edit value lah ke orang lain gitu Saya sangat rekomendasi lah ya untuk ikut fellowship, karena Di fellowship ini ya kita Langsung belajar gitu maksudnya Nggak eh, hanya teori-teori tapi langsung bisa hands on Jadi bisa lebih kepake nanti kalau memang kita langsung terjun ke dunia kerja gitu Jadi ya saya sangat rekomendasi deh buat teman-teman yang mau join fellowship next batchnya gitu